Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Kalau ditanya tentang Apa motivasi mendirikan Madrasa Takhasus Banat, Pada waktu itu Setelah saya lulus wisuda Yaitu tahun 1996 Saya merasakan betul bahwa Ada banyak kekurangan pembelajaran pendidikan untuk pondok pesantren itu kami khususnya di pondok pesantren utama itu karena secara realitas saya sering menemukan ada alumni yang di sini sudah Hatam Al-Qur'an mondok 6 tahun 5 tahun ke Sarang, tiba-tiba ketika dites baca kitab kuning dia harus kembali ke MP, tingkat Madrasah tidak ia. tidak ianya kelas 3 kelas 4, kelas 5, atau kelas 5 tapi ke kelas 3 sehingga dengan dicampur dengan anak-anak kecil di sana otomatis mereka tidak betah apalagi usianya yang sudah usia menjelang menikah nah karena tidak betah itu akhirnya balik lagi ke pondok pesantren kemret dan itu beberapa kali terjadi baik yang di Lirboyo maupun di Sarang itu sama-sama banyak yang tidak betah akhirnya saya gelisah melihat realitas itu maka kemudian dengan bertekad modal bismillah saya mengajak pengen mengajarkan kitab kuning dengan tujuan supaya santri kempet ketika pindah pondok pesantren di Jawa Timur mempunyai masuk ke tingkat yang lebih tinggi paling tidak tiga Tidaiyah Rasnam atau Sanawiyah nah setelah itu saya ingat sekali pertama kali kitab yang saya ajarkan itu adalah Tijandaruri dan yang ngaji itu sedikit cuma tujuh orang nah ketika ngaji Tijandaruri itu Bada Asar, saya mengambil waktu yang Bada Asar itu kosong ya nah ketika Bada Asar itu kemudian animo santri yang lain pada ikutan dan hampir penuh dalam satu ruangan itu, dari hari ke hari nambah lagi-nambah lagi karena pada waktu itu pondok putri sesuatu yang uh, istimewa ya, ketika ngaji kitab kuning maknani. Biasanya karena tradisi pondok pesantren putri keempat di tahun awal 90-an atau mungkin 80-an itu ngajinya rendah. Mendengarkan Pak Yai atau Bung ngaji terus ngaji kupingan istilahnya. Nah, ketika saya memulai model ngaji. Maknanan atau sorogan, bandungan Itu mereka Antusias yang belajar Apalagi ada ubadah khobar dan macam-macam Nah kemudian Dari situ Akhirnya saya membuka kelas yang lebih luas Dengan dua apa Dua kitab Satu ada alumni Yang sekarang sudah almarhum Allah nah, Ikut membantu saya Mengajarkan taklim taklim Pada waktu Nah Kenapa saya berpikir seperti itu? Ada sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengajian kitab kuning di penuh pesantren, khususnya penuh pesantren yang salah pada waktu itu. Cukuplah perempuan itu ngaji kitab remiah, bapak heb, bapak selebihnya ngaji luar. Sementara tuntutan zaman di luar tempat itu sudah sedemikian menuntut keadaan yang sama Santri Putri, Fakul Santri Putra juga sama dan kita materinya misalnya Fakul atau yang lain nah memulai dari situ kemudian saya sayang, karena banyak sekali yang uh, antusias dan dibuka kelas 1, kelas 2, kelas 3 awalnya tentu pada tahun itu kelas satu semua ya kemudian, kelas 2, kelas 3, tahun berikutnya tahun berikutnya nambah banyak, nambah banyak dan hampir seluruh Santri pada waktu itu dan karena tidak punya madrasah, maka tempat-tempat asrama bilik tidur itu dijadikan tempat ngaji. Uh, jadi kalau ada yang sakit musik, kalau ada yang sakit musik ke tempat yang lain. Nah itu juga termasuk uh, apa namanya, menggelisahkan saya. Mestinya ada tempat kelas yang khusus untuk mempersatakan khusus beribadat ini. Saya memberi nama atas khusus ya karena memang pada waktu itu latar belakangnya hanya diberikan khusus untuk pondok putri yang saya gagas itu. Nah kemudian ketika pelulusan tahun kelima lulus, itu ada alumni, kalau tidak salah namanya Munawaroh pada waktu itu. Terus dia ikut tes di pondok di Jawa Tengah. Tiba-tiba Munawaroh main suatu ketika. Umi alhamdulillah dengan berkat madrasah saat kasus ini saya di sana diterima di sana di kelas 1. Alhamdulillah. Nah, itu pertama kali saya menyaksikan sendiri bahwa apa yang sudah kami perbuat itu membawa hasil yang positif. Di tahun berikutnya ada alumni putra. Dia bercerita kepada suami saya. Dia bilang Anaknya yang mondok putri bisa ngaji kitab ini hampir sejajar dengan anaknya yang laki-laki yang di Jawa Timur Dan Buya bercerita ke saya tentang itu dan saya sekali lagi bergembira Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan pun harus bisa baca kitab ini Kalau dulu anggapan perempuan hanya bisa buat menata hati tetap sekarang harus lebih bergeser lagi kepada uh, hal yang sama dengan laki-laki dan perempuan Karena menurut saya mempelajari kitab kuning atau turos Itu adalah berarti kita menjaga keasliannya Untuk belajar kepada warisan kitab ulama zaman dahulu Ulama salaf yang langsung dari teks aslinya bukan dalam terjemahan Seiring dengan perkembangan zaman Madrasata Hasus semakin berinovasi, satu mempunyai gedung, uh, kemudian yang kedua mempunyai guru-guru juga Ustaz-Ustaz saja Ustaz-Ustaz juga yang saya pilih dari dua varian. Varian pertama adalah selebong utama keluarga yang sudah mondok di Jawa Timur dan selesai uh, dan mereka menguasai beragam macam uh, kitab-kitab yang mereka pelajari di ini. yang kedua saya memilih guru yang alumni kenapa saya pilih alumni atau yang pengurus, kenapa saya pilih pengurus karena mereka juga sekalian belajar mempraktekkan apa yang dikaji di pondok pesantren kemudian diamalkan di pondok pesantren putri intinya menyiapkan uh, kebiasaan, menyiapkan pembelajaran cara mengajar nanti ketika dia di masyarakat Nah karena sekarang tuntutannya serba digital Kemudian saya menggagas Setiap uh, tahun itu harus ada Tes lisan dan tes tulis Tes lisan itu berbarengan dengan tes tulis Biasanya satu bulan untuk tes lisan Yang kedua langsung terakhir ditutup tes tulis dan bagi rapor. Tes lisan ini Siswa harus uh, hafal seluruh murah seluruh makna mefrodat dari kitab-kitab yang ditentukan oleh guru. Nah setelah itu dia maju di depan guru menerangkan dengan kitab kosong. Kemudian guru juga harus menanyakan akan nahkunya arket nahkunya dalam baris-baris yang dipilih oleh guru dan tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru. Nah setelah itu murid kemudian menerangkan di dengan menggunakan powerpoint atau sharing ppt. Atau makalah Nah ketika model pembelajaran seperti itu Saya merasakan ada tiga hal yang nanti dimiliki Oleh uh, murid Satu dia bisa baca kitab kuning Maha Ratul Kiro'ahnya tar -kibnahinya. Kemudian dia juga bisa menerangkan Dengan bahasa yang dia miliki. Dan Alhamdulillah saya lihat bagus-bagus sekali uh, Cara mereka menerangkan Yang ketiga dia bisa tidak tertinggal zaman karena menggunakan teknologi itu tadi Jadi dia sekarang bisa membuat powerpoint, menyimpulkan meresum Dan kemudian dia terangkan Jadi ada banyak manfaat, keberanian, peroat, maharatu peruannya dapat Kemudian cara menerangkannya juga dia dapat Kemudian ilmu teknologi dalam hal ini, penggunaan komputer, laptop itu juga dia dapat dan ini akan sangat membantu ketika dia lulus dari tempat Kalau dia sudah menjadi mahasiswa dan juga ketika dia di masyarakat, dia akan langsung bisa mengajar dimanapun dia berada. Nah ini progresnya sangat sangat bagus sekali. Dan ditutup dengan tes tulis. Beberapa guru saya wajibkan untuk melakukan tes lisan pertama, karena tes lisan itu adalah tes yang tidak bisa dibohongi, jujur, jujur sekali, karena ma uh, Santri itu langsung bertanggung jawab di hadapan uh, guru dengan sesuai dengan potensi dan kesungguhan belajar mereka jadi sangat kelihatan nanti siapa yang belajar rajin dan siapa yang tidak belajar mulai dari uh, mufrodat mufrodat yang dia miliki ini juga nanti akan memperkuat uh, bahasa Arab kemampuan berbahasa Arab terutama nanti ketika saya harapkan Pondok dalam hal ini madrasah kasus lebih banyak itu hanya mengajarkan teori dasar cara menterjemah yang baik, cara menerangkan yang baik, yang kitab-kitab kecil yang kami tentukan sesuai dengan grade-grade-nya. Ketika di tingkat atas, berarti kita pada besar, dan di tingkat terakhir yang besar lagi. Nah, kemudian tingkatan seperti itu. Ini akan mempengaruhi uh, kualitas dan kesungguhan belajar santri. Dengan belajar model tes lisan model baru yang menggunakan PPT sharing PPT itu adalah uh, ada beberapa kemampuan kompetensi murid atau santri dalam hal ini satu dia bisa membaca kitab kuning dari sisi bahasa rotul Tarkibnahunya Kemudian yang kedua Karena dia jika kitab kosongan Berarti dia menambah Wawasan dari sisi penambahan Produk Yang ini adalah standar baku Bagi santri yang ingin ber Bisa berbahasa Arab Yang ketiga dia bisa menerangkan Saya akan melihat Menilai juga guru-guru juga lain Bagaimana dia Membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh teman-temannya, gaya bahasa dan gerak tubuhnya, kemudian eh, kemampuan dalam hal eh, digital terutama teknologi khususnya memakai komputer atau laptop, sekaligus juga memasang dan meresum, eh, meringkas, mencari sub-sub yang inti dibanding anak kalimat yang diterapkan nanti di powerpoint tersebut. Ini yang yang saya kira sangat bermanfaat nanti untuk perkembangan murid atau santri ketika dia melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian yang kedua, ketika dia uh, terjun ke masyarakat. Saya kira pembaharuan ini saya pandang sebagai sebuah langkah yang strategis untuk kemajuan para santri dalam memberdayakan segala potensi yang dimiliki. Nah, efek back-nya di samping nanti bekal dan kemampuannya sudah jelas. Saya merasa yakin lulusan MTLB ini, Madrasah Taha Sulbanat ini nanti siap dipakai kemanapun saja. Di samping Al-Quran, keahlian Al-Quran yang, Al yang dimiliki. Dan menjadi trademark Pondok Pesantren Tempat kepada para alumni yang kebetulan dulu belum pernah mengalami proses tes lisan dengan menggunakan model-model ala kampus atau ala mahasiswa, mangga, mempercayakan anak-anak, dan cucu-cucu ke Pondok Pesantren Putri Tempat. Uh, supaya bisa membuat suasana yang berbeda antara alumni dulu dan alumni sekarang dan kami saling melengkapi kalau dulu fokus di Al-Quran tentu saja karena fokus di Al-Quran itu sangat bagus sekali dan karena sekarang tuntutan zaman yang tidak hanya menuntut membaca Al-Quran secara baik dan benar ala kempatian tapi juga kemampuan, skill uh, santri untuk bisa ilmu-ilmu yang lain kemudian setelah proses tes lisan dan tes tulis yang dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Maulid nabi atau bulan mulut dan bulan syakban setelah itu nanti pada bulan berhujudzah itu ada ujian keseluruhan komprehensif dari pertama kali NTLB kelas 1 hingga kelas 6 di uji setelah itu Langsung disudah Dan e, terus terang Kami tidak melihat e, Orang lain Sebagai patokan. Jadi kalau memang Ada santri tidak bisa Kami tidak ragu Memberi nilai 5 atau apa adanya Itu untuk menunjukkan Supaya mereka Makin giat belajar Dan kami juga tidak segan-segan Untuk tidak meluluskan jika memang santri itu tidak bisa e, kitab kuning, meskipun dia sudah belajar lima tahun, karena bagi saya itu adalah tragedi ya, lima tahun kok belum bisa baca kitab kuning itu tragedi sekali. Makanya kemudian dengan menjadikan syarat kelulusan dan e, syarat mengikuti wisuda, madrasah tahan susul banget. Itu alhamdulillah para santri kemudian mulai banyak belajar. Dari sisi maharotirohiroha ah, atau kemahiran dalam baca makhluk dan sorot, baca kitab kuning dan semuanya kepada kita yang berada di pondok pesantren, para guru dan para alumni. Marilah kita jaga aturosa Islamiyah dalam bentuk sumber aslinya, dan mari kita berdayakan perbanyak santri-santri yang bisa membaca kitab kuning Apakah itu laki-laki maupun perempuan Karena keduanya adalah potensi yang sama Untuk bisa menggapai keahlian Membaca kitab kuning Sehingga kita ketika merujuk Mereferensi Al-Quran sebagai pedoman hidup Itu kita bisa membaca dari aslinya Bukan dari terjemahnya Itu adalah salah satu misi dari Madrasah Takhasus al Terima kasih juga, juga ini bisa menginspirasi kepada para guru juga dan para alumni juga. Walaikumum. Allahumma wa fiqila qamtarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.